Bisnis ini mendulang untung miliaran, kedengarannya sepele dan biasa saja. Asal ulet dan mau kerja keras, bisnis apa saja bisa menguntungkan. Termasuk bisnis-bisnis yang dianggap sepele ternyata bernilai tinggi. Bisnis ini seperti biasa saja kedengarannya, tapi dapat mendatangkan untung miliaran. Merangkum dari berbagai sumber, bisnis-bisnis yang untungnya membuat dompet semakin tebal. Satu, bisnis racun kalajengking. Racun kalajengking ini mulai ramai. Menjadi perbincangan publik semenjak Presiden Joko Widodo menyebut bahwa komoditas termahal di dunia saat ini adalah racun kalajengking. Dan ucapan Presiden Jokowi benar, satu liter racun kalajengking bisa dijual dengan harga sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 143 miliar rupiah per liter. Racun kalajengking bisa mengobati berbagai penyakit, salah satunya mencegah malaria. Hal ini dibuktikan pada tahun 2011, seorang peneliti. Dari Universitas Maryland memodifikasi jamur parasit, yang berisi zat yang ditemukan dalam racun kalajengking, untuk menyerang parasit malaria, yang ditemukan di dalam nyamuk. 2. Bisnis Sarang walet. Harga sarang walet super, yang dihasilkan oleh burung walet memang fantastis. Harga sarang kualitas A, yang sudah berbentuk mangkuk, sekitar 12 juta rupiah untuk 1 kg. Kisaran harga tersebut masih bisa naik, setiap tahunnya karena peminat dan permintaan pasar jika dijual di luar negeri bisa lebih tinggi lagi misalnya saja harga sarang walet di Malaysia lebih mahal dibandingkan yang dijual di Indonesia 3 bisnis sirip ikan hiu ikan hiu masuk dalam hewan langka yang saat ini dilindungi tapi ini dilarang di Indonesia namun sayang sirip ikan hiu memiliki nilai ekonomis tinggi dan laku di pasar internasional sehingga banyak diburu hal ini dikarenakan harga sirip ikan hiu bisa mencapai 2 rupiah sampai 4 juta rupiah per kilogram sirip ikan hiu juga baik buat paru-paru kandungan yang ada pada sirip hiu memang sangat baik sekali buat merawat paru-paru anda supaya tetap normal serta juga berjalan sebagaimana harusnya 4 bisnis daun pisang di luar negeri di Indonesia mungkin daun pisang sangat mudah didapatkan dan jika dijual harganya sangat murah meriah tapi siapa yang sangka Bisnis daun pisang di luar negeri sangat menggiurkan dan menguntungkan. Dalam situs jual-beli Amazon, seorang pengguna menjual daun pisang per lembarnya dengan harga 2.280 yen atau sekitar 273 rupiah ribu. Bayangkan kalau jual dalam jumlah banyak bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi, keuntungan besar tentu bisnis yang unik, di mana bisnis ini biasanya melibatkan produk-produk yang langka dan mahal. Beberapa bisnis seperti ini bahkan, bisa ditemukan di Indonesia, dan mungkin begitu familiar dengan Anda. Lalu, bisnis yang mana yang akan Anda jadikan pilihan, dan sumber penghasilan yang besar.